Ketik username, user, password user1234, login, dan hasilnya akan seperti ini. Pernahkah teman-teman e, mengalami seperti ini? Ini dikarenakan kita salah ketik password atau lupa password, jadi salah sedikit saja bisa error. username, cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang pernah saya alami juga waktu itu baru-baru punya pasang WiFi IndiHome. Nah, ini pak, WiFi IndiHome saya itu Fiber Home HG6243. Ini kenapa bisa terjadi seperti seperti ini dikarenakan kita waktu memasukkan password itu mungkin salah ketik sedikit saja atau lupa password itu hasilnya akan error seperti ini ya. sebelum saya melanjutkan tutorial ini silahkan teman-teman tekan tombol like subscribe dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya di seputar Wifi kita lanjutkan pembahasan untuk login yang error ini ini perlu teman, teman teman ketahui kalau kita paksakan coba ya saya paksakan ini saya ulangi dari depan saya buka Chrome saya ketik IP addressnya ya? kayak tadi, nah kita coba tekan user lagi, terus passwordnya user1234, ini bawaan router wifi, kan sudah benar ini, tapi kenyataannya password error, nah ini ada tulisannya password error, kita keluar lagi, kita coba pakai admin dengan uh, password khusus yang mungkin Uh, yang saya berikan di video sebelumnya kita uh, ketik IP address ya yaitu 192.168.1.1 kita masuk lagi kita ketik admin coba kita pakai admin huruf kecil ya terus password password bawaan seperti yang saya uh, tutorialkan video sebelumnya terus kita login coba hasilnya akan tetap error kenapa begini kenapa bisa jadi error karena kita terlalu memaksakan dalam login ya, untuk ada penampilan seperti ini teman-teman jangan -teman enggak usah panik apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan itu kita hanya menunggu 5 atau 10 menit ya caranya kita keluar dulu kita keluar dulu kita tunggu kalau enggak kita tunggu kita kalau misalnya masih tiga menit atau 5 menit kita masukkan lagi IP address kita login lagi ya terus kita klik admin terus password khusus ini kita merasa sudah benar ya kita login, kalau tetap masih error ini berarti ya, sahabat kurang sabar. Jedanya masih kurang, jedanya itu waktu jeda, waktu, maksudnya gini, kita tunggu sampai 5 atau 10 menit lah, ya jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru itu nanti akan terjadi error lagi. Mohon disimak untuk login ini teman-teman semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu karena ini juga pengalaman saya waktu pertama kali baru punya uh, pas atau, pusat, atau pasang wifi indi home ini banyak pertanyaan di komen-komen video saya selanjutnya kok nggak bisa gimana om kok bisa gimana pak itu kalau menurut saya itu karena ini ya makanya ini teman-teman harus Ikut uh, jangan di eh, skip lah, atau gimana soalnya? Ini sangat uh, penting ya, harus dipahami. Itu kita harus menunggu 5 atau 10 menit supaya tidak gagal dalam login atau password error. Kita keluar aja, kita keluar kita tunggu ya setelah menunggu sekitar lima atau sepuluh menit apa yang kita lakukan kita buka chrome terus kita tekan yang tombol eh, titik tiga kita hapus history hapus data penjelajahan hapus, hapus, kita buat uh, tab baru. Caranya kita tekan ini, tambahkan, kita buat tab baru, terus kita ketik, uh, untuk IP, WiFi IndiHome kita 192.168.1.1 titik Terus kita masuk. Ini WiFi harus nyandol ya. Nah, ini WiFi harus nyandol. Dan WiFi harus terhubung. Terus kita ketik admin. Uh, ini password khusus untuk WiFi IndiHome. Ini sangat penting sekali harus diperhatikan ini saya coba ketik manual ini yang banyak yang salah ngetik ini kalau salah sedikit saja itu akan fatal tetap error ini saya ketik manual kalau nggak mau yang manual ya silahkan copy saja di deskripsi tinggal klik paste tinggal tempelkan ini kalau manual ya gini ya saya ketikkan ini Persen Kosong Terus yang ini yang sering salah Ini kayak Enggak Enggak L tapi Kayak I, kayak L Kayak angka satu tapi enggak Ini pagar Kayak pagar Itu ya pagar Kayak uh, Kayak angka 1 tapi enggak Bukan L juga Terus F besar Terus, tanda tanya. Terus, H besar. Terus, ini, tanda ini. Terus, eh, F kecil. Terus, ini, kayak I tapi kebalik. Awas ini kalau... Salah, eh, memasukkan sedikit saja akan error. B kecil, E kecil, R kecil, H kecil, terus O besar, O besar, terus angka 3, terus E. Nah, setelah itu kita baru login setelah benar. Kalau enggak, ya, ya yang nggak mau ribet manual copy aja atau paste atau salin yang saya sudah saya sertakan di deskripsi nah. nah nah sekarang sudah bisa kan ini untuk mengatasi kita waktu gagal login atau kita lupa password username nah, itu cara mengatasinya gitu jadi sampai di sini teman-teman paham ya ini ke keutamaan kita pakai username uh, admin dan password khusus itu itu menunya di sini akan lengkap bisa setting semuanya setting oh, ini daripada kita mereset wifi kita kan agak kesulitan kalau uh, kita ke paralel ke wifi tetangga itu kan nanti Kok mati, Vinya bermasalah. Nah, ini kalau nggak percaya ini saya tekan untuk klien klien WiFi saya ini. Nah, ini untuk WiFi saya itu saya paralelkan dengan eh, ini D-Link DR612X ini terus sama ini TP-Link TLWR840. And terus wifi terus dengan router tenda. Nah, ini dengan tiga router ini. Kalau kita nanti kalau kita apa? reset awal, kita reset awal kan pakai jarum itu di kayak HP gitu. Nanti kita harus menyetting brand bandingnya lagi, brand bandingnya ini. Nah, Kan kelamaan nanti, nanti kalau uh, kak, apa, tetangga kita nanti kan akan menjerit ini nggak usah. iki uh, kalau pakai cara ini nggak usah, kita setting-setting lagi. Kita cukup pakai password tadi. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya. ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.